Semenjak masa COVID-19, kami guru-guru pedalaman ditugaskan untuk mengajar dari rumah ke rumah siswa. Jaraknya cukup jauh, di mana saya harus melewati sungai yang besar. Sungai yang besar ini, apalagi sekarang sedang dalam musim hujan, jadi arus airnya itu sangat besar. Kangen masa-masa sekolah, kangen. Uh, ngumpul sama teman-teman. Nyontek PR pagi-pagi sebelum dikumpulin, uh, banyak uh, kangen sama teman-teman, kangen sama bencana canan teman. Karena ada jam olahraganya, karena ada teman-teman seru. Pokoknya kangen sama teman-temannya sih. Tempat yang harus selalu lupain, terus teman-teman yang harus selalu lupain. <tuh> Sahabat, tidak hanya untuk murid, bagi para guru pun, pendidikan khususnya di daerah pedalaman masih mengalami banyak ketertinggalan. Selain dari faktor wilayah, kurangnya tenaga pendidik atau karena malasnya pendidik untuk turun tinggal di daerah secuta rawa dan ikan betik ini pun kadang menjadi sebuah pertanyaan yang susah mencari jawabannya. Sahabat, tidak sedikit curahan hati para murid ini yang dilontarkan kepada guru-gurunya Ada yang mengatakan mulai bosan dengan kehidupan sehari-hari mereka Anak-anak itu ingin tidur di kasur yang empuk, naik mobil serta ingin naik pesawat Mereka berkata, Bu, Pak, kami capai begini terus. Saya mau naik pesawat kayak bapak-bapak semua di Jakarta sana Naik mobil mewah, tidur di atas kasur yang empuk, minum air bersih saya mau jadi orang hebat seperti yang ada di kota Sahabat, seperti itulah narasi lirih yang keluar dari mulut kecil polos penuh harapan tersebut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 ...karena jalannya mendaki terus sampai di rumah anak-anak. Hari ini saya mengunjungi rumah siswa dari FLC Wetena. Saya akan menempuhnya dengan berjalan kaki. Ini perjalanan saya menuju ke rumah siswa. Kering, panas, dan kurangnya air, inilah keadaan yang saat ini sedang terjadi di Wetena. Musim kemarau saat ini menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Ambrosius. Sudah dua tahun, Amrosius menjadi guru di Wetena. Nasib guru honorer bisa jadi tak disinggung Mendikbud dalam pidatonya di Hari Guru Nasional. Namun, perjuangan guru honorer tak bisa dipandang sebelah mata Di situ Bondo misalnya, ada sosok guru honorer yang inspiratif. Meski penghasilannya minim, Lukman ikhlas mengajar murid-muridnya. Lukman pun berjualan untuk menambah penghasilannya. Di jam istirahat sekolah, Lukman berjualan makanan dan minuman. Gaji cuma 100000 per bulan Yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali Tergolong jauh dari cukup Demi menjadi PNS Lukman rela menjadi guru honorer Selama 10 tahun dari itu cuma Saya tidak punya sampingan lain Cuma ada usaha seperti inilah jadi setiap harinya saya jualan di sekolah dan uh, apa uh, usaha ini juga bukan cuma untuk saya sendiri pribadi. Perjuangan guru mengawal pendidikan. Di pedalaman merupakan salah satunya aspek pendidikan alternatif yang terus diupayakan oleh pemerintah demi menjangkau anak-anak di wilayah pedalaman. Dalam hal ini, para guru harus beradaptasi secara adaptif, mengambil peran penting di dalamnya. bagi para guru yang wilayah mengajarnya di kota mungkin tidak akan mengalami suatu esensi yang berbeda seperti halnya para guru di daerah pedalaman. Helaan napas panjang, lantas kemudian simponi perlahan pun naik ke atas kepala mereka yang menghadirkan kenangan beragam. Mata memandang kosong jika mengingat sebuah perjalanan untuk mengajar di pedalaman. Nuansa pemukiman penduduk pegunungan yang terjal seperti itulah memori yang akan diingat bagi mereka ketika pertama bertugas di desa terisolir seakan menari-nari terus dalam ingatan mereka. Inilah aktivitas Harum Pramoko, salah satu guru di SMA Negeri Satu Pulung. Setiap hari dirinya harus menempuh belasan kilometer untuk memberikan materi pembelajaran matematika kepada siswa kelas 12 yang tinggal di daerah minim sinyal internet. Harum mengatakan dalam satu minggu, tiga hari digunakan untuk pembelajaran langsung dengan siswanya dan dalam satu harinya Harum mengajar di dua lokasi yang berbeda. Bahkan terkadang juga beda kecamatan seperti Kecamatan Pulung, Kecamatan Soko, dan Kecamatan Puda. Dari pembelajaran daring selama ini ada keluhan dari siswa tentang uh, materi pembelajaran. Jadi mereka tidak bisa memahami uh, ketika pelajaran itu hanya di-share lewat HP. Oleh karena itu saya mencoba... Perjuangan mengajar di rumah siswa memang tidak selalu mudah Tapi itu justru membuat kami lebih mengenal mereka Kami jadi lebih tahu kegiatan mereka sehari-hari apa Bagaimana mereka di rumah mereka Dan kami juga lebih dekat dengan warga yang memang jarang kami jumpai Jarang kami kunjungi karena jaraknya yang cukup jauh Peran guru dalam sejarah Indonesia, begitu sangat besar, guru mendidik untuk pencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan produktif. Akan tetapi, peran besar guru berbanding terbalik dengan kesejahteraan, akses dan juga fasilitas yang mereka dapatkan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh guru-guru di pedalaman. Para guru di pedalaman rela mengabdikan dirinya demi mencerdaskan anak-anak bangsa di tengah keterbatasan dan keprihatinan. Sahabat, Sahabat.